Kekuatan kepalan liar dan kekerasan berkumpul ke dalam pusaran air di bawah kepalan King Ye. Selanjutnya, peluit yang memekatkan angin memekatkan telinga dipancarkan darinya. Bahkan, bahkan ruang itu sendiri menjadi samar-samar terdistorsi karena kekuatan tinju ini. King Ye telah menunjukkan kekuatan yang cukup signifikan saat dia menyerang. Serangan seperti itu jauh melampaui gua Great Precipice Huo Kekuatan tinju yang tangguh dengan cepat tumbuh di murid Lindong detik berikutnya. Cahaya hijau yang gemilang keluar dari dalam tubuhnya dan muncul di depannya seperti kilat. Itu berubah menjadi perisai skala hijau yang kira-kira satu kaki panjangnya. Dentang, tinju King Ye tidak ragu karena dengan keras menabrak perisai hijau. Sebuah kekuatan dahsyat dan tidak terkendali meledak, secara paksa mendorong perisai mundur. Seiring dengan perisai skala, pukulan itu terbang cepat ke kepala Lindong. Berdengung namun, perisai skala hijau tiba-tiba berhenti ketika itu hanya berjarak satu kaki dari kepala lindung. Pada saat yang sama, kekuatan liar dan kekerasan itu telah sepenuhnya diblokir. Kilatan dingin melintas di mata King Ye ketika dia melihat pemandangan ini. Kekuatan yang dikumpulkan di telapak tangannya tiba-tiba menyembur keluar. Itu seperti panah yang tajam karena dengan cepat menembus perisai dan langsung terbang menuju wajah Lindong dengan kecepatan yang akan menangkap satu lengah. Swoosh, Safage dan lengan naga hijau sedingin es menyebar terpisah pada saat ini. Dengan lengannya menghalangi di depannya, Lindong menerima serangan menakutkan itu langsung. Setelah lengan naganya muncul, Lindong tidak ragu saat langkah kakinya tiba-tiba maju ke depan. Tangannya, yang menyerupai sepasang cakar naga, mendorong ke depan. Seperti tombak panjang yang tajam, jari-jari naga hijaunya menembus udara dan secara langsung menargetkan tempat-tempat fatal King Ye. Kuh, ketika King Ye melihat Lindong berlari ke arahnya dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, tenggorokannya mendengus dalam. Setelah itu, tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat. Segera, kekuatan kuning pekat yang berat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Aku tahu bahwa kamu telah mempelajari seni tempering tubuh kelas tinggi. Namun, aku bertanya-tanya bagaimana itu akan terjadi terhadap seni bela diri tempering tubuh bagian atas dari earth hall aku. Petik dua. Yuan power kuning kaya dan padat menembus setiap pori-pori di tubuh King Ye. Dalam sekejap, kulit yang terakhir berubah menjadi kuning pekat, seperti warna tanah. Itu memberi perasaan stabil dan berat. Tubuh misterius earth sebuah suara yang dalam tiba-tiba muncul dari mulut King Ye. Detik berikutnya, rona kuning dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu menyebabkan dia terlihat seperti sosok tanah liat. Sementara itu, riak samar tapi sangat ganas menyebar keluar. Setelah tubuhnya berubah, King Ye juga melangkah maju. Menjentikan semua 10 jari-jarinya. Mereka berubah menjadi bayangan jari tajam yang tampaknya menutupi langit saat mereka secara langsung berbenturan dengan jari Naga Lindong. Bang-bang-bang, robekan angin kencang dan suara ledakan terus-menerus bergema dari titik kontak. Banyak kekuatan tajam bocor, menyebabkan tanah di dekatnya penuh dengan lubang, dan membuatnya tampak seperti sarang lebah. Semua orang di sekitar panggung menyaksikan pertempuran yang sangat intens ini dengan mata bersemangat. Kekuatan yang menyebar dari medan pertempuran menyebabkan mereka merasakan jantung berdebar di hati mereka. Mereka sadar bahwa jika mereka yang bertarung, bahkan jika mereka bertahan dengan sekuat tenaga, kemungkinan tubuh mereka akan ditembus hingga penuh dengan lubang. Ini adalah kejutan bahwa King Ye benar-benar mempelajari seni tempering tubuh terkuat dari balai bumi, tubuh misterius Yuan Bumi, di daerah Desolate Hall. Pang Tong dan yang lainnya mengenakan ekspresi serius saat mereka mengamati pertempuran yang luar biasa intens ini dan tidak bisa membantu tetapi berkomentar. Keuntungan Lindung adalah tubuh fisiknya yang kuat. Namun, sekarang King Ye telah mengaktifkan tubuh misterius Yuan Bumi. Kemungkinan keuntungan ini akan melemah setidaknya setengah. Jiang Hao berbicara dengan suara yang dalam. Pertempuran ini tidak akan mudah. King Ye benar-benar pantas mendapatkan gelarnya sebagai murid peringkat teratas di aula bumi. Saudara Junior Lindung benar-benar telah bertemu lawannya kali ini. Tinju Naga yang tampak buas dan kepalan seperti bumi yang kuning merobek udara. Detik berikutnya, mereka akhirnya bertabrakan. Bang, saat tabrakan terjadi, suara teredam mengejutkan tiba-tiba terdengar di panggung ini dengan cara memekakkan telinga. Sebuah kekuatan yang terlihat oleh mata T3L4-4 nanogram langsung terbelah secara melingkar. Tanah dengan cepat terbelah saat banyak retakan tebal terbentuk. Kedua tinju itu mundur saat mereka melakukan kontak. Sementara kedua sosok itu terpaksa mundur beberapa langkah karena pasukan biadab. Setiap kali kaki mereka mendarat, cetakan yang dalam tertinggal di tanah. Udara di belakang mereka juga terguncang sampai suara ledakan rendah dan dalam muncul. Keduanya hanya bertukar pukulan untuk sepersekian detik, namun keganasan pertarungan mereka adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Jika ada dari mereka yang melakukan kesalahan, kemungkinan pihak lain akan menggunakan celah itu untuk mendaratkan pukulan yang menentukan. Dalam pertempuran di antara para ahli, kemenangan dan kekalahan seringkali diputuskan dalam satu saat. King Ye menjilat bibirnya, rasa dingin di matanya memiliki kehitmatan tambahan. Keduanya pada dasarnya sama-sama cocok dalam bentrokan sebelumnya. Namun, harus dicatat bahwa Lindong hanya pada tahap enam yuan nirvana, dan ada kesenjangan yang sangat besar di antara mereka. Meskipun demikian, Lindong masih tidak berakhir dengan kerugian dalam bentrokan langsung mereka. Dengan kemampuan seperti itu, bahkan King Ye, yang memiliki dendam pribadi terhadapnya, tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lindong agak sulit untuk dihadapi. Jika Lindong memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dia, kemungkinan mantan akan muncul sebagai pemenang. Sayangnya, keadilan absolut tidak ada di dunia ini. Uff, sekelompok aura kuning tua perlahan-lahan keluar dari mulut King Ye. Wajahnya, yang telah berubah menjadi kuning pekat karena tubuh tempering seni bela diri yang telah dia gunakan, melonjak dengan cahaya kuning pada saat ini. Segel tangannya dengan cepat berubah pada saat berikutnya. Dia tiba-tiba menekuk tubuhnya saat tangannya terbanting ke tanah. Berdengung, tanah bergetar saat tangan King Ye menyentuhnya. Seolah-olah ada fluktuasi yang sangat liar dan kejam di bawahnya yang berkumpul dan bergerak di bawah permukaan. Muncul seperti binatang buas yang menunggu. Ini adalah, banyak mata kaget menatap panggung yang bergetar intens. Beberapa dari mereka jelas menyadari apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, beberapa seruan terdengar. Heartcore Sky Yuan Hen. Ini adalah seni bela diri ofensif terkuat dari Aula Bumi selain dari Kitab Suci Kaisar Bumi. Mengejutkan bahwa senior King Ye telah menguasainya juga. Dia memang pantas disebut sebagai murid paling terkemuka kedua setelah kakak perempuan senior Xiao Xiao. Sepertinya Lindung dalam bahaya kali ini. Sulit dikatakan, Lindung belum menggunakan Grid Desolation Scripture. Karena itu, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Petik 2. Betul. Percakapan pribadi yang berisik menyebar ke seluruh gunung seperti air banjir. Pada saat ini, pertarungan antara Lindong dan King Ye tidak diragukan lagi menjadi titik fokus tempat itu. Lindong juga merasakan riak liar dan keras dari bawah tanah. Ekspresi serius melintas di matanya. Segera. Sosoknya bergerak saat dia melompat ke udara. Tes. Sudut mulut King Ye melengkung ketika dia melihat ini. Segera. Dia mengepalkan tangannya yang menyentuh tanah. Bang, tanah bergetar liar pada saat ini, dan tempat lindung berdiri sebelumnya, dengan cepat runtuh. Lumpur dan batu meletus, pada saat berikutnya. Energi kuning tua yang agung keluar, langsung mengumpulkan lumpur dan batu, sebelum berubah menjadi tangan kuning besar. Tangan besar itu seperti cakar iblis yang muncul dari jurang, bersama dengan angin mengerikan. Menembus-menembus ruang dan langsung bergegas menuju Lindong. Mata Lindong tampak muram saat dia melihat tangan besar yang merobek tanah dan menyerbu ke arahnya. Tubuhnya dengan cepat menarik ke belakang. Tetapi tangan besar itu mengikuti dari belakang. Energi keras yang tak tertandingi disertai dengan debu meresap ke udara. Cara yang menaungi matahari sangat spektakuler. Lindong seperti burung kecil di langit. Saat ia terus-menerus menghindari tangan besar yang mengusapnya. Kadang-kadang, ada beberapa kesalahan kecil yang menyebabkan cukup banyak tanda seru. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa mengelak. Kilatan dingin melintas di mata King Yeh saat dia meraih ke depan. Orang bisa melihat lusinan lampu kuning tanah keluar dari tangan besar itu. Langsung menyegel semua jalur retret -ret Lindong. Lindong tiba-tiba berhenti di udara. Dia menatap tangan kuning besar di bawahnya yang tampak menerkamnya seperti binatang buas. Sebuah garis abu-abu terbelah terbuka di dahinya, saat mata iblis desolatenya sekali lagi muncul. Berdengung, setelah dimenainya muncul, cahaya abu-abu mengerikan dengan cepat menjulang di langit. Ruang di belakang lindung menjadi terdistorsi, sebagai kuang bis yang sangat besar, yang membawa aura kuno, perlahan-lahan muncul. Desolateki menyelimuti daerah itu. Jenis kesedihan yang menetap dari waktu ke waktu menyebabkan hati sejumlah orang untuk mempercepat. Mata iblis terpencil, Junior Lindong sebenarnya sudah mempraktikkannya ke tingkat yang bisa dia panggil, huang spirit. Ketika mereka menatap bis huang yang sangat besar, murid-murid Aula Desolate, yang tidak asing dengan itu, segera berseru. Wajah mereka dipenuhi dengan emosi dan kegembiraan. Lindong berdiri di atas binatang huang. Matanya menatap dingin ke tangan kuning besar yang bersiul. Sementara itu, mata huang bis yang tertutup rapat juga perlahan terbuka. Segera, Yuan Power di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Di bawah mereka, Wang Yan, yang telah memulihkan diri dengan mata terpejam sejak dia menyelesaikan pertandingannya, akhirnya membuka mereka saat huang bis muncul. Kejutan muncul di matanya yang kebas dan acuh tak acuh, untuk berhasil mempelajari mata iblis kesepian. Swoosh, mata tunggal huang bis akhirnya terbuka pada saat ini. Selanjutnya, seolah-olah seluruh dunia telah gelap. Sinar cahaya abu-abu yang berisi kekuatan penghancur yang sangat mengerikan sama seperti sabit dewa kematian. Di bawah pengawasan mata yang berapi-api dan panas yang tak terhitung jumlahnya. Itu merobek langit dan menabrak tangan kuning besar yang menakutkan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.